Halo guys, hari ini mau perjalanan oh, iya. ke Bali Day One. Si Anti belum udah Terminal satu dia. Udah ke sini. Oke okay, okay, kita. Guys, ini lagi mau keluar waktu, bu. kita mau ke Bali. Saya sudah terus video ini, guys. Oke, okay, guys, sudah di ruang tunggu. Hai, Devita, Nelita. prioritas ibu hamil. Hah? Yang hamil nih. <laughs> Astaga, Pak, tapi jangan masukin pula ya. Ayo <laughs> bandara. Kita lagi di ruang tunggu nih. Omian, ya, ada emotif. aku bawa tisu, guys. ini leader ini tamu jauh wow. <laughs> oke okay, guys kita mau masuk ke pesawat guys ini pak Agus sih guys uhuh. itu guys pesawat kita guys Ade, apa tuh? I, o, eh. Jadi, pesawat kami yang akan membawa ke Bali kita naik dari mana ya? Ah, touchdown, kita udah mendarat di Ngurah Rai. Ngurah Rai sekarang kita menuju ke Lobby bertemu kawan-kawan, melahkan. lanjut nanti. Mana uh, <laughs> Welcome to Bali. Ingat, kita Aduh, oke. Kita sudah ke luar, dari api bandara, dan kita dijemput. Nanti ya. Wah. Wow. Sudah di Boleh guys, proses tahu heboh sendiri walah dia video apa? rasa kafe Jaman di sana ya, Marsini sih. ATV mengaku, TV sih ya. Oke, oke, oke. Hai, hai, hai. Hai, hai. ya Iya, kita foto. Kita stiker. stiker. Oke guys, kita menjadi bis. bis, kita mau ke keluar Yang itu kepunyaan dari Tete Meligus loh. Oke okay guys, kita sudah sampai di Tahnah lot. Bisa, bisa kembaran bu, gitu ya? Iya dong. Eh kita kembaran deh, di shoot. Mana Eh. Hey. Bisa kembaran gitu ya? Berarti satunya? Berarti satunya bakal ikutan bu, ikutan programnya bu Nancy dan bu Elisa. Untung bawa topi tapi itu panas oke kita sampai di tanah laut Kita ada di seberang, katak laut. Karena sedang, ada galungan. <tik> Oke guys, kita mau makan siang lunch Halo guys, kita Halo. mau makan siang guys. sekarang kita, kita mau makan siang kemana di ya? ya. Oke oke kita mau makan. kita mau makan siang di kampung pedas. Ya? pari-pari, nah, ini ya kira-kira? ini, pari-pari. Eh, pari-pari. Kampung Ayam Beras. Oke okay guys, kita dari Cocolat Factory and Cafe. Kita masuk ke. Nah, kita disambut oleh. <laughs> I love Bali ada post post Oke Ayo, eh Nel Kamu, ini presenternya Kamu presenternya Oh, ini kita lagi di Dapur coklat. Tempatnya di jalan apa tadi? Jalan di Bali di Bali Bisa dilihat, bisa kita lagi banget di coklatnya mau no ya. gitu mau nah, ya, sana tuh oh, oh, oh, oke okay. okay. <laughs> <tuk> mari, mari silakan dicoba Bapak Ibu Rencananya siang ada juga. ini Dari coklat krimi Ini yang itu kuat Okay guys, kita udah sampai di mana ini? Oke, okay, kita sekarang di Ulun Danubaratan Ayo, licin hati-hati, biar colorful di sini. Cuacanya mendung. Jauh banget. Satu dua Oke. Kita menunggu. Ini di bedugul, oh, kabutnya. Ini bedugul kan? Bedugul kan? Eh, mana pura-pura apa? Pura Urundanu. Uh, cakep. Oke okay, guys, selamat sore waktu Indonesia Tengah. Kita ada di pura ini ini ikonnya ikonnya guys Oke okay, guys CD di dar now